kalau barbar itu, kita lebih mudah untuk mencari ini hmm, mantap jiwa guys berapa pun itu hasilnya kita patut bersyukuri ya bersyukuri <guluh> oke, kita gaskan lagi cacing jadi cacing atau cacing jadi naga oke, sudah terekspos ih, aku kaget tuh tolong dong, slap sabadai, pasti hilang lagi tuh deh wow, wow. Yo gay, tekan tombol subscribe gay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama budaya, Om um, salasih, damai, sejahtera Beserta kita semua anggota aku Selamat datang kembali bersama Bang Freddy mana lagi kalau bukan di agen terkuat di dunia dan akhirat Guys, agen 33 tetap. Astaga brother go Kita mau barbar -bar, eh selamat lagi guys ya Di 1500 guys, saldo 22.000 ribu Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga Buat kawan-kawan yang support Bang Freddy Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak brotherku ya Kita gaskan lagi guys mengenai polanya Kalian jangan suka-suka untuk dicatat guys ya Untuk polanya aku bermain biasa jam 1 Ini guys, subuh malam-malam guys ya Kau boleh gaskan cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga 10 turbo, kita gaskan lagi Nice seperti biasa kita quick spin guys Pindah ke quick ya. Kenapa aku lebih suka main barbar -bar Seperti biasa brotherku Karena kalau barbar itu kita lebih mudah untuk mencari Idih Mantap jiwa guys Kita lebih mudah untuk mencari slot mana yang lagi gacor -cul. Itu sangat enak banget Come on Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga Come on us Come on Nice -er. Biru connect Astaga kurang sabi. Come on Cincin -cin. Hijau nice uh, Ungu kah? Oke nice. oke okay, okay. Biru bisa nice Aduh Come on Us Us sam, Ini Oke okay, nice Udah kena gasnya 4 Oke okay. Seperti biasa brother gue Kunci dari segala jenis ini adalah di lima spin terakhir Lima spin terakhir, mau berapa pun itu, apa namanya, perkaliannya saat ini. Lima spin terakhir yang akan menentukan dia profit atau tidak. Cacing jadi cacing, ya, cacing jadi naga. Come on, ih, ih, malah patah-patah. sedikit, kids, mohon maaf, ada the Come on, jaringan tuh jaringan ini extra free throw. Oke, okay, nice up. Ini bakal cuma dapat sepuluh kali. Aku pikir cuma akan dapat 10 gak guys Dia punya obeng cuma Come on Oke okay, nice, naisa merah sama hijau Sap Please lah us Please lah Sap Wah bener Gak ada ahlaknya usi Bener Wah biji matanya hilang Biji otaknya pun hilang Wah anjing Tuh tujuan lewat kau Lewat terus anjing Lewat terus Terus lewat Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Aduh Pantun, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, guys. ya biasa hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, guys hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Cuman dikarenakan kita mencari dengan cerita yang kita guys Mau berapapun itu hasilnya kita panas, ya. Bersyukur. oke kita gaskan lagi cacing jadi cacing atau cacing jadi naga, oke sudah terekspos, ih aku kaget tuh, tolong dong, slap, sap. pasti hilang lagi tuh, badai, wow, wow, wow, mantap, come on, begitu, begitu, begitu, guys ya Nice Oi, kok agak patah-patah kan? Wah mau JP kita guys Mau JP juga saya mungkin Charging jadi charging Atau charging jadi nah Come on Biru bisa Ingin bisa Nice Hijau pun bisa Come on Ingin ungu, nice. Oke okay. Sabah ya. Pasti berlalu guys Ini dia guys Come on Nice Sap Sap Merah Come on Hijau Sap ga ada picota kau dikit-dikit cantik bus. Ih, benar-benar lucu geos yang setengah. Kebanyakan gak sekolah dia kayaknya 2 tahun tuh gara-gara kolor nah gak sekolah, di otaknya los dong lagi. Astaga, astaga, astaga. Come on. Kuning enggak kuning bisa guys. Kuning dan merah pasti kuning. Ih, mau dari mana dan mata kau uhus. Come on, Ninja Nizer, Umu Nizer, Kuning Nizer, Umu bisa lah, guys. Saya akan setuju, Umu nyengamong warning tuh. Extra free trot lagi, <laughs> mantap! Come on, eh, hey, sebentar guys seru nih, guys. Extra free trot terus berturut-turut dua kali, meskipun gak ada isinya. jian coi, okay. come on, cacing jadi cacing atau cacing jadi nabi, Kuning, Nizer, come on, merah Nizer. Ungu Come on Hijau kurang satu Nice Oke kali enam guys Wow Wow Lima spin terakhir guys Kita lihat brother dulu ya Nice 14 Come on Sat Sat Mega Mantap jiwa brother dulu ya Oh masih nice Masih nice Masih nice Belum mega guys Ternyata Wow Mantap jiwa guys Nah ini Ini akan meledak guys Harusnya meledak brother dulu ya Kenapa? Biasanya di 5 spin terakhir itu yang akan meledaknya. Dan ini tumble-nya dapat dengan 11 spin. Harusnya logikanya ini besar. Harusnya cacing jadi cacing atau cacing jadi naga Come on. Kuning, hijau, biru. Nice. idih ini mantap jiwa, guys. Hijau Astaga, cicit. Sap Nah, ini baru Mantap video guys, koleksi tumble. Ini banget, Mantap banget ini, guys. Super hijau. Astaga, buat kawan-kawan yang baru saja bergabung bersama Bang Freddy, sekali lagi aku dapat terima kasih banyak pada gue ya. Jangan suka-suka join komunitas Bang Freddy yang kontak di kolom deskripsi, atau enggak di, di kolom komentar, guys, di sana ada beradaan gue di kolom komentar. Terima kasih banyak yang udah support dengan cara like, komen, dan subscribe beradaan gue ya. Tetap semangat, tetap bekohe, the number one of correct correct you. Astaga, mantap diwa, guys. Kita gas ke lagi, yuk. Come on. Ayo lah, ayo lah. Come on. Itu lagi, guys. Ayo, come on. us Jangan nggak begitu. Kau udah terlalu banyak extra free throw. nggak ada gunanya tuh buat apa. Nah, connect. Nice. Wah, dapat-dapat lagi, guys. Nice. Nah, ini penentuannya di sini, guys. ya 5 spin terakhir. 5 skin terakhirnya akan menjadi penentuan Kita profit atau tidak. Oke, okay? kita akan Cacing di cacing, cacing atau cacing di tenaga Semoga aja guys, jangan kayak yang pertama co Cuman yang pertama Come on Ayo Nice -er. Ini baru guys Golden. Stabler nyanggung loh Janganlah begitu Mohon maaf brother ku, ya Koneksi jaringan aku memang sedikit ada tapi apa -apa. Masih lancar jaya guys, yang penting tumbler masalah. <laughs> <laughs> Buat kawan-kawan yang baru saja bergabung bersama Bang Brady, aku Selamat datang selamat menari, Bang Brady. kalau bukan 338. 200 JP gak sih? Bebek, dia ya, kita gaskan lagi berat ya, cacing jadi cacing atau cacing jadi naga. Jadi gini, aku lanjut lagi obrolan kita yang tadi berat ya. Jadi, kenapa aku lebih suka main barbar? -bar, guys, jadi gini, loh, logikanya ketika kita main misalkan di dua di, puluh di kalah, contohnya ini sih Dua k, kita punya dua pilihan yang pertama adalah kita gaskan di bed 200 atau 400, dengan kemungkinan naiknya lumayan. atau Tonggak kita gaskan di bed 1000 atau 1500 dengan kalau dapat scatter isinya, udah pasti ada profitnya. Nah. Kebanyakan kawan kawanku itu pasti ngambilnya itu di di 200 dan 400 ya karena mikirnya oh ya ini bednya tertentu seperti ini. Padahal menurut aku guys ya, menurut aku dan kebanyakan dari video-video aku yang kedepan di ya, next time akan kubuktikan ke kawan kawan-kawan semuanya bent pas-pasan itu bisa naik jumbo, bisa naik US, 100% bisa naik dan bisa profit dan bisa win ya rumah memang satu yang harus kita tahu kapan slot gacor itu berada. Makanya oleh sebab itu aku informasikan buat kawan-kawanku semuanya brotherku ya jangan sungkan-sungkan untuk join komunitas Bang Freddy brotherku ya. Yang aku teks di kolom deskripsi dan di kolom komentar ya jangan sungkan-sungkan. Terima kasih banyak yang udah support Salah benar dari Bang Freddy Dimana mana kalau bukan di agen 338 tiga delapan. Gak mau? Ayolah, gak mau dikasih lagi guys? Eh, uh, kita gaskan sekali lagi ya, sekali lagi atuh ya. kah Sekali lagi deh, sekali lagi deh Kalau dia nggak kasih, baru kita cabut brotherku ya Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah hadir Salam kenal dari Pak di Gimana kalau bukan di agen terkuat di dunia dan akhirat Agen 338 Come on, Mir Eh, Mir lagi, oh uh, tuh Come on Come on Merah Hijau biru Okay, kita gaskan 10 lagi. Sepertinya udah nggak connect lagi nih, guys. Aku akan pamit dulu diri dulu pada ya. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah hadir. Sampai berjumpa di konten dan map selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nama budaya, Om Damai sejahtera bersama kita semua. Sampai berjumpa di konten dan map Ini selanjutnya. ada